serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sebentar lesla tentunya baiklah para sahabat lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini bersama sahabat ya, kita lihat aja ini adalah special yang kita dapatkan para ya ada kabar sekaligus bahagia juga ini alhamdulillah Dede LSD Gejorah ini sudah kembali di ranking pertama melewati menggeser BTS persahabat ya, wow suatu kebanggaan. Ranking tertinggi hari ini diduduki oleh Dede LSD Gejorah. Artis pilihan fans nih persahabat ya, 7 hari tersisa total suara 161,2 ribu. Masya Allah luar biasa Bismillah terus persahabat ya semangat. Mudah-mudahan, tentunya fans sejati selalu mendukung yang terbaik untuk tidak daerah Lesti Hijora. Info ini juga kita dapatkan dari Leslar Kendari. Ada kalimat Gensen yang dituliskan: "Bismillah, semangat terus! Sayang-sayangku, Leslar sejati. Waktu tujuh hari masih tersisa. Semangat! Banyak tanggapan, banyak komentar, banyak respon yang sangat luar biasa dari fans sejati Leslar, salah satunya dari akun Instagram." Jojo Ansko Leslar 24 mengatakan gempur lagi kalau udah mendekati hari ke-6 dan 7 yuk semangat mudah-mudahan tidak Lesti bisa selalu menduduki ranking pertama persahabat ya buktikan kekompakan dan kebarbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti maupun Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat ya ada sebuah uang spesial dari Ayah kejora di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng Dede LSD ya Ini momen ketika di Turki Duh, gemes banget ya melihat senyumnya Dede LSD Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan tantinti selalu mendoakan yang terbaik Untuk kesayangan kita Ada kalimat caption juga yang dituliskan ini luar biasa dari Ayah Kejora Alhamdulillah tak henti-hentinya Kami bersyukur atas anugerahmu ya Allah Love love Masya Allah banyak persahabat ya Selalu bersyukur setiap hari Alhamdulillah mudah-mudahan selalu dipermudah Apapun yang dilakukan oleh Idelah kesayangan kita Banyak dibanjirin komentar Banyak respon yang sangat positif Juga nih persahabat ya Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Mengatakan Masya Allah sehat selalu Ya ayah Luar biasa banget kan sahabat ya Doa dukungan dengan tulus dari fans-fans luar biasa untuk keluarga besar Lesti maupun Rizky Bilar Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Galia6939 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, Tabarakallah, Ayah Tijara dan Dede Lesti sehat selalu beserta keluarga semua Semoga selalu dalam lindungan Allah Masya Allah banyak persahabat ya Doa-doa baik kita wajib aminkan. Mudah-mudahan diijabah, amin ya Robbal Alamin. Dan ke kabar selanjutnya, ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Baru saja diunggah oleh Kak Bubah Alfian, Di akun Instagram pribadi miliknya. Tuh, aduh, cute banget ya nempel terus nih. <gif> Diperlukan suaminya, Masya Allah. Tentunya Kak Buba hanya bisa jadi nyamuk aja yang persahabat yang melihat keromantisan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar dirangkul, dipeluk, nempel terus aja nih <gimana> gemes banget nih Ada sebuah kalimat cancel juga yang dituliskan oleh Kak Buba. Thank you Rizky Bilar, Lesti Kejora dan Kak Anderisa Potosi Dari pagi sampai tengah malam Ngakak aja kerjaan kita ya, topik yang aku obrolin seru ya, happy banget Make up Dede by Rizky tuh, Thank you juga buat tim Persahabatnya, Masya Allah Tentunya mudah-mudahan mereka selalu dikelilingi Oleh orang-orang baik Banyak juga dibanjiri komentar Banyak respon yang sangat positif juga Yang diberikan dari para fans Yang ini dari akun Henny underscore Octavia Mengatakan, duh kesayangan nempel Kayak orang kok kan, jadi pengen juga <laughs> Hashtag let's Lar. Waduh, persahabatnya Memang gemes banget melihat kermatisan Kekiutan keuan dari idola kita ini Dan selanjutnya juga di para ya Ada info resmi penting juga nih Untuk kita semua bahwa ini Yang akan hadir di acara AMI Award Ini wajib kita dukung juga nih Wajib kita support Kita juga tentunya makin gak sabar melihat penampilan idola kesayangan kita yang akan tampil di atas panggung apalagi dikabarkan dari DLSD Kejora ini memenangkan penghargaan perselabat ya, aduh, tuh di DLSD sebagai pengisi acara malam hari ini dan kita juga mendapatkan info persahabat ya, dari akun leslar underscore di sini menyampaikan lewat caption Pukul 17 atau jam 5 sore tepatnya persahabat ya Pengumuman penghargaan off air di Instagram Ami Award Pukul 18.00 pengumuman penghargaan live on air di RCTI itu persahabat ya Waduh mudah-mudahan saja nih idola kita dapat piala penghargaan Jam 5 jangan lupa nih pengumuman penghargaan off airnya Dan live-nya bakal hadir di jam 6 sore Yuk, dukung, doakan support yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga, persahabat, ya, kita lihat di sini sebuah dari gasnya nya Kak Wandahara. Ternyata, Kak Wandahara ini adalah tentunya yang mengurus semua baju-baju Dede Lesti kejur Tuh, new commercial suit, Lesti, Bismillah. Wow, Masya Allah banyak, persahabat, ya, ternyata. Kak Wanda yang selalu mensupport Dede Olesky. Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu mendukung, mensupport Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga nih persahabat ya, ada kopal dari langit musik nih wah wow, di acara IMA, Indonesian Music Award 2021 sosial Media Artist of the Year Dede Elasti, satu-satunya penyakit dangdut yang bersaing dengan artis-artis pop berkelas nih persahabat ya dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat kapsel acara bergensi Indonesian Music Award 2021 by Langit Musik, IMA 2021 dengan dua nominasi terbaik para musisi Indonesia. Wow, tentu Dede Lasti adalah salah satu pilihan musisi terbaik bersahabat ya. Follow sekarang yuk sosial media Artist of the Year dan ikutan juga program berhadiah. 5 2021 by Langit Musik tuh persahabat ya periode program ini tanggal 12 November hingga 29 November 2021 caranya gimana? Guest fotonya ke bagian slide ketiga tuh persahabat ya cara. Untuk mendukung idola kesayangan kita nih. Tuh, persahabat ya, acara memvoting-nya, langsung aja cus ke Instagram Langit Musik. Kita doakan mudah-mudahan idola kita, kesayangan kita, sang kejarah kita, adik-adik nah, bisa tentunya meraih suatu kebahagiaan.